Kamu bisa melayang tanpa pegangan, Bang Melayang, terbang Terbang Siap, Bang Siap Siap, Bang Siap Pegang ya Bang, bantu, Bang ya. Satu, dua, tiga, nanti kesuruh. Satu, dua, tiga Abang langsung hitung ya Ya Sudah ya. Pegangnya ya. Bang. bang, bantu, Bang Kak, bantu, Bang eh, ini. Satu, itu. Dua. Bantu, ya, ya, ya. satu Dua Bantu itu Satu Dua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 Bonjai, bonjai, bojai, anjay, Ayo, ya anjay, anjay, ganti ya, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, iya anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, anjay, magician, magician Comedy. Oh, sulap komedia, iya. kita sulap sama target lucu-lucu gitu lucu-lucu lah, pokoknya okay. lucu kali sulapnya nanti kalian kalau penasaran jonton video sampai habis kan jangan lupa like dan subscribe di share ya videonya dan jangan lupa juga subscribe channelnya Bang Rio oke okay. kalau penasaran tonton video sampai habis tolong sebenarnya hmm. ini kan aku mau jumpaan sama cewek gitu aku baru kenalan dari Bigolab oh, <laughs> ya yeah, ya yeah, ya yeah, tahu kan aplikasi Bigolab itu kan tahu <laughs> jadi gini aku mau jumpaan cewek itu di sini aku baru pertama kali dengan bang hmm. maksudnya sini tuh padahal ketemu far datang ke sini oh ini nelfon nih bang <laughs> halo beb <Pep. laughs> Iya, bapet, bapet. ya, aku nunggu di sini. Saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, bos saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, itu, saya, saya, gitu, Merdu suaranya kalau ngomong, masih nyanyi lah Oh iya, pokoknya tipe orang cewek itu kayak gini Tapi kan ga nyanyi kayak di kamar mandi Gak kan? <tuk> beja ya, dia, dia soalnya Abang orang mana mas? Abang, orang Stabat Oh Stabat sini? Oh situ ada wisata alun-alun ya bang? Ada Jauh ya bang, disini? Um, kalau dari sini mungkin anggaran 15 menit lah dari Binjaya oh. Abang orang mana bang? Abang orang Medan Medan Abang orang Medan ya pak? Iya lah, pengen Medan sana bang <tuk> <tuk> Bang, sorry. Oh, sorry, Bang Maaf, waktunya nih Oh, Siap. iya, iya Gak apa-apa ya, Bang Jadi gini, Bang Aku... Saya kan ini ikut audisi peserta sulap, Bang Di Sumatera tuh. Oh, abang kesulap? Iya, kesulap Bang Aku kesulap, kok, rambutnya kayak <laughs> anjir Oh, ini... Boleh anjir ini, Bang Iya, Jadi gini, jadi gini, Bang Aku di sini mau buktikan ke Abang Atau nanti supaya aku nanti peserta sulap Nanti nggak grogi, gitu, yeah. Bang, bang. Ini kan di Sumatera, Bang, besar yeah ya aku mau kasih tau ke abang, sulap ini pantas nggak ikut uh, jadi peserta oke Ngomongnya oh, aja kali oh, ya, enggak, bahwa dia kayak gini bang Hah? memang mukanya kayak gini, gini. bang, ya. Kawana, bang. ah baru dikenal gini oh, aja mau nanya sih boleh gak nih ya, bang? boleh nggak apa-apa jadi sulapnya sebenarnya ini sederhana bang ya. sederhana dari sulapnya cuman menghilangkan benda dalam jak mata, Bang Woy, ilangan TN bisa nggak? Pak, nah, itu, itu bukan ses ayas. ayah, ayah bersulap Oh, kalau oh, iya. ngilangin, operasi kali <tuk> <tuk> Kinenosi, <bang. tuk> Masa, ya begini kena ngali emosi, Bang masuk ilangin TN itu nggak ada akhlaknya Bukanya kayak gini jadi gimana <tuk> lagi Aduh, jadi gini, Bang Boleh kan, Bang? Yaitu uh, Aku ngasih tunjuk tulaku yang apa sederhana, Bang Pakai smoking, Bang, smoking Nah, boleh ya? Jadi ini, Bang, sudah kali, Bang bang, nah, perhatikan kak, bang, seruannya kali. aku akan tunjukkan ke kakak dan ke abang ya. perhatikan bang, kosong bang. Iya, iya. ini penting aku, aku coba buktikan ke abang ke kakak, bilang ya. perhatikan bang, jangan ketik bang, kalau sedih kasih bang. Abang udah terlewat ya, sama sulap oh, siap siap ya? ya enggak <cukei> nah, okay. <s människ XD> boleh seru, enggak boleh cedip, boleh, ang, boleh nah aduh, ya. Aduh, coba, ini ya satu bang, cobanya okay. bang ini kalau misalnya coba pertama gagal, satu, bang masukkan, bang, aku masukkan, dan lagi, lagi, bang. Ya, Pak. Wis, bismillah. Eh, kok. Gitu ya, ada. Oh, kok. Ada. Kan enggak, keren. Keren, keren. Masa kayak gitu. Yang ah? lain yang nanya, dong Yang lain. Oh, ah. ada Bang ke sini. Yang lain Bang, satuannya pengen di mentalnya kena, bang Karena ini aku bisa melayang tanpa pegangan, Bang. Melayang? terbang, terbang. Aduh, bang. Bercaya, bang. Hah? Apa saya enggak? Enggak. Apa saya? Saya ada ya ya ada buktinya dulu baru percaya oke oh, oke okay. oh, gitu. okay. memang aku nih trek ini baru buktikan lah bang buktikan oke okay, trek ini tadi malam malamnya aku ber baru berhasil dua kali percobaan sekali berhasil sekali gagal bang <laughs> jadi aku coba yang tiga nih ya yeah. abang tolonglah bang rela Apakah relakan tuh jadi bant bantu, bantu bantu saya bantu oh asisten abangnya apa abangnya apa sih lah <laughs> abang aja lah aku, aku abang jaga dia aja ya. siapa Bang, tapi ini nanti kena mental abang loh, bang Bahaya, ini sulapnya bisa ter bang. terbang Tanpa oh. pegangan nih. Huh, Hah, terbang gak? Saya, saya, Enggak, kalau aku Enggak Enggak ya. ya Ini aku simpan dulu di alat yang tadi Simpan nanti. Ini aku tunjukkan ya bang ya Semoga berhasil bang ya. Kalau berhasil, tepuk tangannya, bang Oke, okay, siap Oke, okay, siap Kok, ko, abang duduk, abang duduk joko jokok, bang, Joko. Jangan gitu bang, ini jangit, biasa ambil-ambil aku bang. Ah, jadi kali. Jangan lupa ya, ya. Jadi gini bang, sederhana. Agak kemahiran lagi bang. Nanti kena abang tanggungnya. Oh, abang, soalnya ini enggak boleh jarak dekat juga kan. Jadi agak agak jauh. Siap, siap bang, siap. Nanti abang bantu gini bang. Abang cukup bantu. Hitung satu, dua, tiga. Sulap itu akan terbang. Abo, terbang, kan? terbang, terbang, terbang itu. Terbang, bang. mau bang? Ya, ya, abang nggak motor terbang? Iya, iya, ada. Terbang, sini ya. Berani? Coba pegang ya. Pegang. Satu lagi pegang. Nanti taruh sini ya. Di ya, sini. Iya. Nanti kan aku kasihnya. Oh iya. Bisa. Bisa. Tidak. Kaki aku sini. Nah. Tangan aku nanti. Tiba-tiba, tama -tiba pegang ini bang. Oh. Cuma kaki ku aja di sini bang. Oh. Nah, berarti mau nah. terbang? Maket? Gak makin tangan. Enggak lah. Bisa kan? Bisa. Bisa Coba ya. Bantu ya. Pegang ya. Bang, bantu, bang, 1, 2, 3, nah. 1, 2, masukin, bang. Satu, dua, tiga. Nanti suruh. Satu, dua, tiga. Abang masuk sini dong ya. Ya. Bantu ya, kan? oh, bang, bantu bang. Ah, bang, bang, satu, dua, banyak <tuk> ya, ya. satu, dua, tiga, ah, <tuk> Tuh Satu, satu. Dua, tiga. Ya. <tik>